four of court, ataupun empat pedang untuk zodiac yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Taurus yang diangkat kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei di sini digambarkan seseorang Taurus akan sukses kaya raya dan tajam melintir di tahun 2021 itu dikarenakan usaha yang ia lakukan sebelumnya ataupun usaha yang ia lakukan dengan bersungguh-sungguh bosung dengan didukung kesehatannya yang sangat fit dan buruk di tahun sebelumnya, sehingga di tahun 2021 ia mendapatkan kesuksesan kaya raya dan tajam melintir di tahun 2021. Di sini juga digambarkan ketenangan pikiran telah didapatkan oleh seorang Taurus di dalam bekerja, sehingga tingkat kefokusannya akan ia dapatkan dan hasilnya akan maksimal di tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah naik of Pentacle Secara umumnya, kenaik open table itu diartikan seorang pria yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Taurus sukses kaya raya dan tajam lingkaran tahun 2021 itu berkat dorongan dan support serta motivasi dari seorang sahabat ataupun keluarganya yang mendukung serta memberikan masukan yang positif kepada seorang Taurus agar keuangannya serta kehidupannya lebih bagus di tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Justice. Secara umum justice itu diartikan keadilan sebab akibat sebab tindakan dan akibat tindakan dan di sini juga dikategorikan justice menggambarkan kesuksesan yang hakiki dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan zodiak taurus sukses kaya raya dan rajin tahun 2021 atas usaha dan berkat dorongan dari seseorang keluarga ataupun sahabat karibnya yang dimana justice di sini mendukung. Seseorang tersebut merupakan sosok seseorang yang mensupport dan mendukung seorang Taurus sukses kaya raya dan tajam melintir di tahun 2021 Dengan didasari oleh seorang Taurus yang giat bekerja dan mendapatkan titik fokus di dalam suatu pekerjaan sehingga hasilnya akan maksimal Selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah six of pentacle ataupun enam koin untuk jadi yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang diangkat kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli di sini menggambarkan seorang cancer sukses kaya raya dan tajam menentir di tahun 2021 di mana kondisi keuangannya sedang meningkat drastis di tahun 2021 yang disebabkan oleh seorang cancer yang suka bersedekat dan membagikan rezekinya kepada orang-orang yang membutuhkan terutama orang-orang di sekitarnya Di sini tanpa cancer sadari orang-orang tersebut mendoakan seorang cancer agar semakin sukses di tahun 2021 dan disinilah doa itu akan kemungkinan terkabul dan seorang cancer keuangannya semakin meningkat dan semakin bagus lagi dan untuk support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya, Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, Ataupun yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan seorang Cancer sukses, kaya raya, dan tajam mulai dari tahun 2021 atas usaha dan doa yang ia dapat, serta dukungan dan motivasi dari seorang pasangan Cancer sendiri. Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan zodiac yang kedua, di sini menggambarkan. Seorang Cancer akan sukses kaya raya dan tajam melintir dengan usaha yang ia lakukan Serta dorongan dan motivasi dari seorang pasangan di mana Justice di sini mendukung akibat dari seorang Cancer yang suka membantu dan memberikan rezekinya kepada orang lain Itu menyebabkan keuangannya akan semakin meningkat Dan diprediksikan seorang Cancer akan sukses kaya raya dan tajur melintir di tahun 2021 Dengan dukungan dan dorongan dari seorang pasangan Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah 9 of sword ataupun 9 pedang. Untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang di angka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober. Di sini digambarkan seorang Libra akan sukses kaya raya dan tajam lebih di tahun 2021. Itu dikarenakan seorang Libra telah fokus dan selalu memikirkan ide-ide terbaik di dalam suatu karya ataupun usaha yang ia jalani sekarang sehingga hasilnya akan membuahkan hasil yang maksimal di tahun 2021. Tidak jarang di sini memikirkan suatu ide ataupun inovasi untuk berkarya. Membuat seorang Libra akan susah tidur, namun hasilnya di sini akan diberdapatkan dapatkan sangat-sangat maksimal di tahun 2021. Di sini juga digambarkan apapun usaha yang dilakukan Libra akan membuahkan hasil maksimal dan menunjang keuangannya semakin meningkat di tahun 2021. Sehingga di sini seorang Libra sukses kaya raya dan tajam melintir di tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah king of pentacle secara umumnya king of pentacle itu diaktifkan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari hiburan sendiri dan di menggambarkan seorang libra akan sukses kaya raya dan tajam militer di tahun 2021 itu dikarenakan seorang libra selalu memikirkan dan mengeluarkan ide yang terbaik untuk hasil kinerja yang lebih bagus di mana ia mendapatkan dorongan dan support dari seorang orang tua libra sendiri dan jika kartu de justice kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan Seorang Libra selalu memikirkan ide yang terbaik untuk hasil kinerja yang maksimal, di mana ia mendapatkan dorongan dan support dari orang tuanya sendiri, sehingga di sini Justice menggambarkan akibat doa dari seorang orang tua dan motivasi seorang orang tua kepada seorang Libra itu sangat berhasil dan sangat maju, sehingga keuangan Libra semakin meningkat dan diprediksikan seorang Libra sukses kaya raya dan tajuk melintir di tahun 2021. Selanjutnya kita kartu joget yang keempat dan kartunya adalah. five of cup ataupun 5 piala untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang diangkat kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni di sini digambarkan seorang Gemini akan sukses kaya raya dan tajam mulai di tahun 2021 itu disebabkan seorang Gemini bekerja dengan giat, bekerja dengan sungguh-sungguh dan bekerja dengan ketekunan yang ia miliki selama ini sehingga di tahun 2021 ia akan menikmati hasil yang maksimal di dalam suatu usaha ataupun pekerjaannya, dan di sini juga menggambarkan seorang Gemini bekerja sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Namun di sini dikategorikan seorang Gemini suka menjalin kerjasama ataupun berpartner dengan orang lain yang dimana menunjang keuangan seorang Gemini semakin meningkat drastis di tahun 2021. Dan di sinilah dikategorikan seorang Gemini sukses kaya raya dan tajam melintir di tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah. Queen of Cup. Secara umumnya, Queen of Cup itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini sukses kaya Raya dan tajuk menit di tahun 2021 dengan usaha yang ia lakukan serta berpartner dengan orang lain. Dan dorongan dan support serta motivasi dari seorang pasangan Gemini sendiri. Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan seorang Gemini melakukan usaha berpartner dengan orang lain yang dimana hasilnya akan maksimal menunjang keuangan semakin bagus lagi di tahun 2021 dengan dorongan dan motivasi dari seorang pasangan Gemini sendiri dan The Justice Disney menggambarkan akibat support dan dorongan dari seorang pasangan menyebabkan seorang Gemini bergiat bekerja dan melakukan kerjasama yang menunjang keuangannya semakin bagus lagi sehingga disini dapat dikategorikan seorang Gemini akan sukses kaya raya dan tajir melintir di tahun 2021 dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang sukses kaya raya dan tajam melintir di tahun 2021 itu zodiak yang pertama adalah seorang Taurus, selanjutnya seorang Cancer, selanjutnya seorang Libra dan selanjutnya adalah seorang Gemini. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang sukses kaya raya dan tajam melintir di tahun 2021. Semoga bermanfaat.